Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp 534.000, naik Rp 1.000 daripada harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp 1.042.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 1000